Ya pemirsa program TV saat ini saya berada di Jembatan Cinta. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, pemirsa Puro TV Berjumpa lagi dengan saya, Raffi Suguma Kali ini kita akan Hunting wisata Di tengah pandemi COVID-19 ini Karena kita akan memasuki New normal atau adaptasi Kebiasaan baru dan kita harus Yakin dan kita harus Bisa menghadapi semua ini Dan bagaimana kita menghadapinya Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Bagaimana dan seperti apa? Kita akan langsung kunjungi Kampung Kahuripan Cirangkong yang berada di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Untuk itu, saksikan! Semua masker dipakai, maskernya jangan lupa. Iya, siap-siap, Semua harus pakai masker ya. Ini hmm. untuk menjaga kesehatan. Supaya semua tidak 360. Oh, uh, terus 19. Mari silakan, Langsung Putan. muter di sini, Bapak, ya, berputar ya. Langsung langsung di tangan. Ya. Jangan lupa masker harus dipakai terus. Sampai mas, ya jadi pemirsa sampai di sini protokol yang ditetapkan oleh Kampung Pahuri Pancir sesuai dengan instruksi dari uh, Kementerian Kesehatan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bahwasannya uh, kita harus sering rajin mencuci tangan dan juga uh, suhu tubuh kita diatur bagaimana sesuai kriteria atau belum dan di sini Kampung Pahuri Pancir sudah dikatakan siap menjalani new normal atau adaptasi kebiasaan baru dalam aspek pariwisata berapa pak tiketnya? 15 ribu aja 15 satu ribu, orang ribu, iya. ya. ya 15 ribu tiket di bawah masing-masing terima kasih ya, jadi pemirsa Purwort TV tiket masuk untuk objek wisata di Kampung Kahori Pancerangkong yaitu seharga 15.000. ribu Oke. ya, dikasihkan bapak sedikit pas ya COVID-19 Silahkan ya. masuk Terima kasih Pak Hati -hati, ya. Tuh, nah. ya jadi pemirsa uh, sesu Sesudah tadi memasuki Gerbang uh, Kampung Kuhli Pancirangkong Sesuai dengan protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan Saya juga menyiapkan beberapa APD atau starter pack Untuk pemirsa Purwakarta TV Dan penonton lainnya Yang wajib kenakan ketika memasuki tempat wisata Atau berada di luar rumah Yang pertama yang wajib yaitu masker Kemudian, tadi, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian, memakai, disarankan memakai lengan panjang. Kemudian, jika ada eh, sarung tangan. Baik itu sarung tangan beralkohol ataupun sarung tangan tidak beralkohol. Dari mana, Bu? Ini pengunjung, Ibu? Oh ya, dari daerah sini. Oh, dari daerah sini. Berarti asli Cibatu, ya, Bu? Ya. Sudah tahu sebelumnya uh, Kampung Kahuripan sudah dibuka Bu. Sudah tahu. Lewat. Itu kan, udah oh. Lewat. Oh. Jadi mampir sebentar. Iya. Hai. Hmm. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Ya jadi pemirsa Pro TV Kak Ace atau Kampung Kahuripan Cirangkong adalah tempat wisata edukasi dan juga wisata keluarga yang menyajikan berbagai macam wisata baik itu wisata edukatif kemudian rekreatif dan lain sebagainya kemudian ada outbound kemudian ada bercocok tanam penginapan juga ada di sini lengkap semuanya dan yang tidak kalah penting yaitu Kampung Kohuripan Panjicirangkong sudah siap menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru Ya, jadi pemirsa, kampung Kahuripan Cirangkong ini mempunyai luas kurang lebih 12 hektar Yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wisata edukatif dan wisata keluarga, juga penginapan, dan juga ada taman-taman yang ditumbuhi oleh tanaman hias ataupun tanaman obat. Jadi di sini cocok sekali untuk pemirsa Puror TV, untuk kunjungi di saat-saat seperti ini, walaupun di tengah pandemi, tapi kita harus tetap selalu piknik. Ya, Jadi pemirsa Purwakarta TV Juga masyarakat Purwakarta khususnya Dan penonton yang lain Yang belum tahu bahwasannya Wisata di Purwakarta Sudah mulai bertahap dibuka Sesuai dengan edaran bupati Terhitung tanggal 29 Mei Dan bersiap Kita semua menghadapi adaptasi kebiasaan baru Atau new normal Dan salah satunya yang sudah dibuka Yaitu kampung Kahuripan Cirangkong Yang berada di desa Cirangkong Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Jadi pemirsa Purwakarta TV di Kampung Kehuri Pancerangkong Terdapat banyak tempat selfie, juga wisata edukatif Baik itu untuk keluarga, kemudian untuk sekolah atau organisasi lainnya Jadi wajib pemirsa kunjungi Dan tak lupa saya mengingatkan bahwa Untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan Yaitu menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan Dan tetap menjaga jarak